Jumpa lagi bersama saya Doni. apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Dan di rumpur rampai kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat salah satu gereja yang ada di Maumere, tepatnya di Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena di gereja ini memiliki keunikan di bagian arsitektur yang indah baik dari depan gereja hingga interior di dalamnya. Nah, penasaran seperti apa gerejanya? Ini dia videonya. Paroki Santisima Trinitas Bloro berlokasi di Jalan Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Sebelum mekar menjadi paroki yang mandiri, wilayah paroki ini adalah sebuah stasi di bawah naungan Paroki Santo Mikael Nita. Baru pada tahun 1994 Stasi Bloro ditingkatkan statusnya menjadi paroki dengan nama Baptis Santissima Trinitas. Satu dasawarsa berselang setelah gempa bumi yang melanda Flores pada tahun 1992, Paroki Bloro mendapat seorang imam baru yakni RD Vincento TPR atau akrab disapa dengan Romo Vincent. Sebagai pastor paroki, Romo Vincent bertekad untuk membangun kembali rumah Tuhan atau gereja ini menjadi lebih baik karena baginya Gereja adalah lambang dan salah satu wujud identitas umat katolik Romo menghimbau seluruh umat untuk bergandingan tangan dan ikut berpartisipasi dalam penggunaan gereja ini Usaha dan kerja keras Romo Vincent dan seluruh umat akhirnya menoyah hasil Sebuah gereja dengan arsitektur yang khas berhasil dibangun Gedung gereja yang indah ini sekaligus menjadi capaian dalam gereja dan umat katolik Boroh Gereja Bloro dirancang dengan gaya Eropa berpadu nuansa Kasika. Hal ini terlihat dari candi gereja yang menjulang tinggi dengan patung para malaikat di beberapa sisinya. Tampilan eksterior ala Renaissance dipadukan dengan sentuhan lokal tampak pada dinding-dinding gereja. Pola-pola guratan bermotif sarung tika mewarnai dinding gereja ini. Lukisan pada stasi atau perintian jalan sahib, jendela-jendela, meja mimbar yang bagus dan indah, didesain sendiri mengikuti gaya modern sekaligus etnik. Tidak mengherankan bila pembangunan gereja ini menghabiskan waktu 10 tahun. Nah, bagaimana tindakan gerejanya? Tunggu apa lagi? Bagi teman-teman semuanya yang belum berkunjung ke gereja ini, silahkan mampir ke gereja Bloro ini ya. Karena kita bisa berdoa dan juga menikmati keindahan arsitektur di bangunan gereja ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Saya Doni, sampai jumpa di Rumpur Rampai edisi selanjutnya. Bye-bye. <tuh>